Pinus merah abadi, Lumajang akan selalu terus berjuang. Pinus merah abadi, Lumajang, yakin bisa dan kita akan menang untuk mendapatkan prestasi yang gemilang. Tak Pilus merah abadi, Lumajang yakin bisa, dan kita akan menang untuk mendapatkan prestasi yang gemilang. Mari kita capai.